Kenapa rokok diharamkan? Mana dalilnya? Kata syekhnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah mengatakan, Allah menghalalkan tayyibat Dan Allah mengharamkan khabaiz Hal-hal yang buruk Kata dia apa? Tapi saya tidak lihat rokok itu habis Rokok itu buruk Kata syekhnya, baiklah Kalau kau tidak anggap itu buruk Bagaimana keadaanmu Kalau seandainya kau pulang ke rumah Kemudian kamu temukan anak kamu sedang merokok Apa kau akan biarkan dia merokok? Dia bilang tidak Kalau istri kamu, kamu pulang, dia merokok Kau akan biarkan merokok, dia bilang tidak Kenapa kau tidak, kenapa kau tidak biarkan saja Kan kau tidak anggap itu buruk, biarin saja Tiba-tiba orang ini mungkin karena dia berakal Dia tahu dia keluarkan batang rokoknya Dipatahin sambil dia mengatakan Syekh mulai hari ini saya akan tinggalkan Karena dia tahu sendiri secara akal itu adalah keburukan